Hai guys, bagi kamu yang suka mancing di rawa-rawa Perhatikan lopak-lopak berikut ini guys Nah, ini adalah jebakan predator guys Jebakan para predator guys Baik itu ular ataupun buaya guys Jadi kalau ada lopak-lopak semacam ini guys Di rawa-rawa, kamu harus berhati-hati Ini biasanya rusa atau musang atau burung Suka minum di lopak-lopak yang seperti ini guys Padahal ini adalah jebakan predator guys jadi kita akan lihat ya, predator apa yang ada di dalam lopak-lopak uh, ini guys. Saya akan lempar dengan batu ini guys. Ya, perhatikan guys ya. Nah, itu dia guys. Nah. Kita tidak tahu apa itu tadi guys, tapi itu yang jelas itu predator besar guys. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pemancing rawa-rawa.